Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Di video kali ini Aku mau nge-share lagi nih Kegiatan aku di pagi hari gitu Aku mau uh, Panen kangkung gitu ya Alhamdulillah kangkungku Sebagian udah pada besar-besar gitu Dan alhamdulillah juga Ada yang mau beli Aku posting di WA gitu. Jadi ada yang pesen gitu. Karena tanaman kangkung aku tumbuhnya sebagian yang masih kecil. Jadi aku panennya sedikit aja ya, teman-teman. Eh seperlunya aja, se yang ada pes yang ada pesenan gitunya. Oh iya, aku juga ini lagi lihat-lihat padi aku nih udah mau tumbuh si padinya berbuah gitu oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan ini pemandangan di sawah ya teman-teman sangat indah banget dan cerah gitu waktu di pagi hari gitu ini tuh aku mau metik kangkungnya seperti ini ya teman-teman enggak dicabutin kayak di yang suka ada di pasar-pasar gitu karena ini biar irit aja ya irit modal gitu uh, kalau di kampung aku suka diginiin ya cara metiknya biar nanti tuh uh, si tunasnya itu uh, apa ya tumbuh lagi gitu bercabang ya uh, bakal tumbuh kangkung lagi dan ini aku masih nyab metikin kangkungnya ya teman-teman ini tuh ada kangkung yang agak layu gitu tadi aku nggak sengaja keinjak gitu oh ya teman-teman siapa nih yang suka banget sama sayuran kangkung di Indonesia pasti pada suka ya sama uh, sayur kangkung ini karena sayur yang murah meriah dan mudah dicari gitu ya teman-teman uh, ini aku mau ngambilnya tuh nggak banyak ya teman-teman sekitar 10 ikat aja karena yang yang pesennya 10 ikat oh ya teman-teman ini tuh seger-seger banget ya teman-teman baru dipanen tuh rasanya pasti lebih enak gitu ya teman-teman hmm, siapa nih uh, yang doyan banget tulis dong di kolom komentarnya dan ini tuh yang pesennya yang deket sawah gitu ya teman-teman. temen aku pesen 5 gitu jadi uh, nanti aku mau antar dulu terus nanti yang 5 lagi yang 4 ikat lagi yang pesennya itu deket rumah aku Ini tuh seru banget ya teman-teman. Aku metikinnya sangat nyaman banget ya. Seru gitu rasanya, enak gitu. Enggak nyangka tanaman kangkung aku lumayan bagus gitu. Alhamdulillah bisa panen. oh ya, bun di tempat-tempat teman-teman uh, bunda-bunda -teman, uh, harga kangkung tuh berapa ya satu ikatnya bisa tulis di kolom komentarnya ya kalau aku mau jual seiket tuh 2000 gitu ya teman-teman hmm, itu udah termasuk murah ya teman-teman dan lanjut ini aku masih metikin ya teman-teman karena Uh, agak lama ya, metikin sambil nge-video gitu. Aku pilihin yang besar-besar aja ya, teman-teman. Enggak semua aku petik biar yang sebagiannya bisa tumbuh besar dulu. dan alhamdulillah uh, udah beres gitu metiknya dan ini dia hasilnya ya teman-teman aku mau iketin gitu dan ini iketannya ya aku baru iket 5 gitu sebagian lagi aku mau iket di rumah aja karena udah panas gitu Alhamdulillah ya teman-teman ini adalah keseharian aku di kampung lumayan buat uang tambahan cuan tambahan gitu oke teman-teman tolong dong uh, bantu channel aku dengan cara like komen dan subscribe nya assalamualaikum